Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sodolahnyo Apa kabar kalian apakah kalian hari iko sehat atau hari ini kalian sedang menekel jawi iya iya di pacar kini ko denio bahas tentang Rambui cukup rambui karet rambui kece orang banyak. Biasanya orang pai ke tempat pangkeh ko pasti banyak banana yang minta koh. model iko lah model itu lah model itu lah alun mengarengareng helai. Assalamualaikum up. Selamat orang biar mana? model rambut Cristiano Ronaldo pasti nyobain di Biala Dunia tahun... 2008 2006 Allah minta banyak mengarik-ngarik lo jurang Wih! Baga ba ba apa bang? Ya, Baga..baga.. Emang kepala lo itu? Wih! Kok bayu bang bang? Tocok ke lo bang bang? Coba alih nak doa buat emang kepala lo apa itu? Aku tantangan untuk profesi udar Siapa? Siapa? Bolan. Ah, kalau Iko ya naka bisa di cepat Dan untuk si tukang pangkeh go, haruslah profesional, bisa melayani siapapun orang nanti bo. Assalamualaikum, um Salam. How you doing? What's up, man? So, when they cut my hair, a bit shorter, a bit shorter there. Or, you know what? Justin Bieber in his younger age when he cuts hair like this. Can you? Kuncinya, jauh esel, bede se. Yes, yes, yes, yes, yes. Yeah. Uh no.. eh.. yes.. going school.. I eat.. Microsoft Word, Excel, Instagram.. and.. Uh, Facebook.. every time, every day.. Uh, Saturday.. Spring back.. what are you talking about? you mean.. I mean.. going backflip you must.. ya.. Yeah. Palpi orange One, which is I mean nothing to lose. Adidas Lah ma Kencuki ama tuang beko, Sok baso seluang Tupai Sok baso minang luang Enak biawa Bapak, Bona? do. Kenal sama Pan Persi itu, mana? Kenal, no, no. <laughs> kenal. Ini cocoknya kemarin itu. Potong bawah suko itu suka, <gihihi> ya. Suka tiang lah. Baruak. Baruak, kejauh. Baruak! Dan awak kalau lah jadi tukang pangkeh kok, ndak akan tahu siya yang akan tibo. Mode orang anda akan pernah tau ada Kini buka usaha pake rambut matau Dengan usaha mereka Banyak cewek-cewek yang akan datang ya? Dan sampai jodoh Nanti kita jodoh Langsung ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Eta nggak ketahuan nggak sih, anak-anak tiba potong rambut ah, kan doang potong rambut ah. wow, wow. kok di panggilan kota? ini rambut rambutnya? itu yang oh. ah, rambut ah, ah, ah, ah, ah, ah. biasanya kok selesai, wak, rambuid, kok potong rambut? Aduh finishing finishing akhir dari si tukang pangke Ah. Rapi yang mantap ah dan. Ah. Dicenya. Di urian dah? Di Uri uh. Emang kalau pangki tempe lo kok di urian dah? Orang-orang uh. itu pangki itu di urian lo Pak. Hmm. Seru lo pada. Wis seru lo tuh. Mana, lewa dah atau pangke disiko, bisa diurikan langsung langsung <tuk> ini nah siap seru? dah emang disiko berdua, gitu. dipangke, rambuy, diurik badan enggak, oh, bener udah, sama-sama, kasih banyak ya siap <tuk> ade dan biasanya di tampe pangkeh itu selalu ada tulisan anda sopan kami segan tolong dicampkan itu woi kalau pacar, gua gak teta lo sopan kekodoh woi yaudah angka dek ramuik dengho ah model ada model terkini lah pokoknya masa aku tahu tau, aku tukang mah Nak tahu saya siaran skor dong. Beliau dah. Tapi wak gak baju sabanta dah. hari angin ah. Sama orang lah. Pokoknya angari rambut dek kok ke bunga, kebuka ke buka sarawang eh. Bisa. Bisa aku buka baju dah yo. Sementara dah. Iko kok ngece orang tuh Membalik klep kawan Belah dah Bapalah pen Pasang saya lah, mah Nggak ada ma. Nggak ada pasang saya lah, Raga. Pakai saya lah Wah tangga Santai sih lah Alah berapa lama Bu, Bu Tato? Awak dua bulan baru dah Kalau udah? Awal lah, tujuh bulan tahun lalu, Tato lah Apa yang ada rambut Semarang udah, Tapi tantangan untuk si tukang pangkeh itu biasanya adalah anak-anak Itu -anak. paling payah mana mengarik rambut itu Assalamualaikum Ah, cak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong go anak lakstea. Jadi, Mak. Cek empat anak. Adi, rapiyan terus gede, Dek. Siap. Tuh, ama tinggal sebentar, apa? Apa -apa? Ini, Ini, Mak, ya? kalau okay, pas. Jadi, Mak. Bahan yo. Ya, Oke, Mak. Kemendangan dah. Iya. Ini ke panganan anak-anak. Go, po, go, go. Ma, mantap, ya. mantap. Lah. Eleh Mak. Apa lagi, kok ditinggal yo, Mak, Payah lah yo. tenang nah, ah, tenang, ya tenang lu, dari tadi le ya, takarik Seandainya lawa Alhamdulillah Kok indah tak matilah Tunggu paca selanjutnya Keep support lokal Minang Minangkan, minangkan. Indonesia <tuk> <tuk> Belanda <tuk> Belanda <tuk> Belanda kan Indonesia <tuk> <tuk> <tuk> It's not salah di dibaus susah antan toni selah com perjuangai kurang bisa kadang kalian semakin galak Ha, ha, ha.